memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Lesnar tentunya baiklah persahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada sebuah kabar persahabat ya untuk kita semua disimak persahabat ya, karena tentunya vitamin bahagia sudah disuguhkan lewat channel youtube Lesnar Entertainment ini tentunya warga kona wajib nonton nih Gebrakan baru dari Leslar Entertainment Bareng Prestige Corp Kita doakan, mudah-mudahan Leslar Terus berkembang, sukses dan jaya Selalu, amin Yang belum mampir silahkan langsung cus aja Persahabat ya, ke channel Youtube-nya Leslar Entertainment Kita selalu mensupport, mendukung Karya-karya terbaik, idola Kesayangan kita Berikutnya, persahabat, ada info juga Untuk keluarga Konoha, persahabat ya Dan Alhamdulillah Di aplikasi Juk, persahabat Voting sudah ditutup dan hasilnya luar biasa memuaskan banget ya untuk kita semua Semua kategori Leslar tentunya memenangkan Mudah-mudahan di aplikasi lain bisa dimenangkan juga oleh Leslar Karena ini belum berakhir proselabat ya Hanya di aplikasi Jungs yang sudah ditutup voting ya Kita doakan di aplikasi video lewat SMS dan media sosial lainnya, Leslar bisa menjadi nomor satu dan bisa memborong piala penghargaan kita mendapatkan info dari Leslar anuskorsik disimak di kalimat kemsen info yang dituliskan belum berakhir semuanya kerahkan di sms dan video jangan kasih kendor lawan kita semakin ganas gempur di sms kita harus lebih ganas gas gas gas tuh semangat bersabat ya karena ini belum berakhir kita harus tetap semangat harus tetap kompak dan solid mendukung ideologi kesayangan kita lewat SMS, lewat juga aplikasi video mudah-mudahan kekompakan semakin solid mendukung yang terbaik buat Lesti dan pilar selanjutnya, persahabatan ada kabar terbaru yang kita dapatkan kita lihat aja ya, tentunya ini sebuah kabar bahagia spesial yang kita dapatkan vitamin terbaru Papa Bilar lagi meeting bareng koru salim dan tentunya pemegang Force. kita doakan kemersahabatnya mudah-mudahan diberikan kemudahan diberikan kelancaran apapun yang dilakukan. kira-kira meeting apa ya tuh persahabat ya kira-kira mereka lagi meeting apa nih? pastinya sesuatu gebrakan baru yang akan disuguhkan dari Leslar Entertainment. meeting kali ini persahabat diperhatikan ya Papa Billar ini lagi di dalam hotel. wow ini sih luar biasa banget ya momen ini pun jadi pos kembali oleh akun Leslar Billar Team banyak sekali tanggapan, komentar dan respon yang diberikan oleh para sahabat. Salah satunya dari akun Instagram, Wasim Suga mengatakan meeting di hotel pun jadi semangat. Wow, luar biasa banget ya adalah kesayangan. Dimanapun tetap kerja, doakan yang terbaik. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Dan berikutnya ada momen spesial ketika meeting Papa Bilar saat ini. Ini diunggahan akun Instagram Laser Entertainment. Perhatikan persahabat ya, Papa Bilar ekspresinya Masya Allah, ini cute banget. Papa Bilar, sambil meeting, sambil makan, supaya fokus persahabat ya, kerjaan Project yang ditunggu-tunggu nih. Wow, luar biasa banget ya, ngerjain Project yang paling ditunggu-tunggu. Semoga saja ada kejutan yang sangat luar biasa kita dapatkan dari Leslar Entertainment. Untuk berikutnya, persahabat, kita juga tentunya dibuat gak sabar untuk menyaksikan acara malam hari ini. Kembali Bang Ariel, ini baru saja menginfokan soal Bunda Lesti dan Papa Bilar yang akan hadir di acara Sofi malam ini. Kita lihat dan disimak di kalimat caption yang dituliskan, Bismillah, jangan lupa nanti malam, ada mereka berdua, Lesti Kejora Rizky Pilar di TV kesayangan kita semua. Terima kasih, semangat Wow, Masya Allah banget ya Makin gak sabar untuk menyaksikan acara malam hari ini Di acara Sofi Yang akan disiarkan secara langsung Di 3 TV nasional Ada RCTI, SCTV, dan Indosiar Ada juga live-nya di Sofi Live Dan Youtube Sofi Indonesia kita makin gak sabar banget bersahabat ya Alhamdulillah idola kesayangan kita muncul di TV malam hari ini Doakan yang terbaik semoga diberikan kesehatan dan menampilkan penampilan terbaik mereka berdua Masya Allah banget ya Pasti bakal ada kejutan judukan vitamin dan pastinya ada keromantisan yang disuguhkan oleh idola kesayangan kita Lewat acara Sofi yang akan tayang malam hari ini